Rumah sehat dalamnya bersih, bersih dan indah, wangi mempesona. Shalom adik-adik terkasih, jumpa lagi di Selamat Pagi Teruna. Pagi ini, Kariza mau temenin adik-adik untuk bersaat teduh dan membaca firman Tuhan yang dikutip dari Sabda Bina Teruna Harian. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Yuk siapin bacaan Alkitabnya. Sebelumnya yuk, mari kita satu dalam doa. Allah Bapak di sorga yang maha baik, mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh bangun dan menikmati berkat Tuhan yang begitu banyak dalam hidup kami. Kami sebentar mau membaca firman-Mu sebagai satu teduh kami pada pagi ini padaMu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami dalam satu teduh kami ini, sehingga firman Tuhan ini boleh menguatkan kami menjalani hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, dalam ini no Yesus kami telah berdoa. Amin. Masmur 145, ayat 14-21, beginilah firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya,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 Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sobat Runa, pernahkah kita melihat orang yang berjalan dengan penopang? Penopang adalah istilah yang digunakan pada alat untuk menopang atau membantu mereka yang sulit berjalan ataupun berdiri. Penopang berfungsi untuk mempermudah seseorang yang mungkin cedera atau lumpuh agar bisa kembali bergerak. Tanpa penopang, seseorang yang lumpuh atau cedera akan sulit untuk bergerak. Pertanyaannya, apabila seseorang dalam keadaan sehat, masihkah dia perlu penopang? Sobat Runa, firman Tuhan saat ini merupakan suatu puji-pujian dari Raja Daud. Ia memuji Tuhan atas kebaikannya bagi bangsa Israel, terutama bagi kehidupannya sendiri. Raja Daud mengalami kebaikan Tuhan yang nyata. Pada masa kepemimpinan Daud, kedua belas suku Israel bersatu dan menjadi kerajaan yang kuat. Meskipun Raja Daud sempat jatuh dalam dosa, namun kasih setia Tuhan tidak berpaling darinya. Saat Raja Daud berada dalam kesulitan, dia berseru dan Tuhan mendengarkan. Kita bisa lihat di Mazmur 145 ayat 19. Bagi Daud, Tuhan adalah penopang yang selalu ada bagi dirinya. Sobat Runa, apakah kita membutuhkan penopang? Kita mungkin tidak dalam keadaan cedera atau lumpuh. Namun, kita adalah makhluk yang lemah. Lemah dalam arti bahwa kita mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak baik. Contoh, kita bisa berputus asa ketika orang tua meninggal dunia atau ketika kita tidak naik kelas. Lalu tanpa sadar kita menerima tawaran mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun bermain game online sampai lupa waktu untuk mengalihkan kesedihan kita dalam situasi seperti itu kita seperti Raja Daud yang sangat membutuhkan Tuhan sebagai penopang artinya kita membutuhkan Tuhan yang menghibur serta mengingatkan hal mana yang baik dan tidak baik agar tidak jatuh dalam dosa tetapi bangkit dari keterpurukan. demikianlah renungan kita pada pagi ini semoga menguatkan adik-adik dalam menjalani hari ini Tuhan Menopang Yuk kita minta Roh Kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini, sebagaimana ajakan di renungan tadi. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firmanmu ya Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia rapuh, manusia yang lemah, yang membutuhkan topangan tangan Tuhan. Untuk itu, Tuhan hadirlah bagi kami, menopang dan menguatkan kami dalam menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kiranya kami boleh menjalani hari ini dengan baik, sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan mau menjalani hari ini dalam bimbingan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, Teruna.